Cuba kamu ingat dan bayangkan kehidupan termewah ketika kamu hidup dulu siapa? Allah pun sebut kepada lelaki yang paling bawah kedudukannya dalam syurga ni. Aku berikan kepada kamu sepuluh kali ganda bumi. Dia dia pintas kalam Allah ketika itu. Dia kata atas tahzi'ubi wa anta rabbul alamin. Wahai Allah kenapa mempermain-mainkan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Allah Taala pun sebut kepada dia, ini alamah Asha'ul Qadir. Sesungguhnya apa yang aku sebut itulah pemberian aku kepada kamu dan aku Allah. Aku memberikan apa yang aku nak kepada hamba aku.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 Kehidupan demi kehidupan kita jalani, tapi yang terpenting adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah berikan kepada kita, dengan apa dengan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Apabila kita jauh dari Allah, maka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Jangan lupa untuk mengistiqomahkan sebuah kebaikan ataupun suatu kebaikan. Sedekah, membaca Al-Qur'an, kita istiqomahkan sekecil apapun ya pekerjaan ataupun istilahnya kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau istiqomah, Allah subhanahu wa ta'ala suka. Allahu Akbar. Oke okay guys, kali ini kita akan mereaksan sebuah video. Siapakah orang terakhir yang keluar dari neraka? Daripada Ustadz Wadi Anwar guys. Nah, jom kita tengok bersama guys. Macam mana ya penjelasan daripada satu Wadi Anwar tentang siapakah orang yang keluar terakhir? Umat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Jadi sebesar apapun ya. Uh, macam mana ya guys ya? Sebejat apapun kita ya kan. Tapi kalau masih ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar buih di lautan, maka kita akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya teman-teman sekalian kayak mengucapkan syahadat hanya pas nikah saja. <laughs> Jadi kan sebelum penghulu itu mengijab kabul ya kan. Kena bersyahadat dulu rasulullah. Mungkin itu saja yang teman-teman ucapkan dan selepas itu tidak mengerjakan apapun ya kecuali hanya bersyahadat saja mungkin itu ya nah disitu bakal kita masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala tapi enggak tahu berapa tahun disiksanya kita atau mungkin bahkan orang terakhir kita nanti yang masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala maka dari baik itu perbanyak kebaikan berbanyak amal saleh agar supaya kita itu berbondong bondong masuk ke dalam syurganya Allah ya dan tidak lama di neraka kalau bisa langsung ya bighair langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mari kita istilahnya mendekatkan diri kepada ulama, kepada syekh, kepada ustaz-ustaz, kiai-kiai dan orang-orang saleh agar supaya kita itu tertolong, agar supaya kita itu mendapat berkah daripada beliau-beliau ini. Sehingga apa yang kita dapatkan kelak pasti ya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita nak semua kan masuk ke dalam surganya Allah bighair hisab. Tapi karena kita ini faham betul ya kan macam Abu Nawas tu. Jadi Abu Nawas tu ada sebuah syair daripada Abu Nawas, Ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ni kan. Jadi pengen masuk surga tapi tak pantas gitu. Tapi juga tidak kuat dengan siksa api neraka seperti itu. Begitulah kita guys ya. Allahu akbar. Maka daripada itu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu taala karena pasti dalam sehari kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu taala. Oke, okay, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Tentuan di dalam hadis sahih yang lebih daripada 5 bilangan hadis itu. Berkali-kali Nabi ceritakan kepada para sahabat Lelaki terakhir yang keluar daripada neraka Dia keluar Memanjat keluar Kadang-kadang api neraka masih menyambar-nyambar lelaki itu Allah. Nabi sebutlah hadis tu. Kenapa saya sebut kataan panjat? Sebab neraka itu Rupa fizikalnya ialah dia bergaung Naka Dia dalam bergaung Lelaki ini Dia adalah makhluk terakhir keluar daripada Naka Kata Rasulullah Aku kenal namanya dan aku lihat mukanya Allah Adakah dia sahabat? Bukan Allah tunjuk kepada Rasulullah Banyak mujizat Nabi Subhanallah Kata Rasulullah aku tengok mukanya aku tahu namanya laki ni dia lelaki terakhir kadang-kala kadang-kala api neraka menyambar-nyambar lalu mengelak dia alhamdulillahillazi najjani minki dia kata ini hadis nabi ni tu saya sebut sebutan rasulullah ayat tadi nabi ceritakan laki itu kata alhamdulillah Allah selamatkan aku daripada kamu Waktu api tu duduk sambar dia lagi Lalu dia pun keluar Naik sirat. Sirat tetap kena naik sirat tetap kena lintas Semua orang termasuk Rasulullah S.A.W melintas sirat. Akhirnya sampai Bukan masuk syurga pan pintu syurga Jauh lagi Luas Syurga luas lah Pintunya di sana Lelaki tak akhir ni Lelaki terakhir ini adalah manusia termiskin di dalam syurga Allah. Kedudukan dia paling last sekali. Kita kata kalau hari ini rumah, rumah PPRT lah. Rumah yang hak dua bilik tu. Bila dia sampai, dia tengok. Bukan dalam syurga, luar. Pintu syurga luar, luar. Sebuah pohon yang begitu rendang. Dia nampak ada sungai di bawah pohon tu. Apabila lelaki ni sampai di situ Allah subhanahu wa ta'ala menyambut lelaki tu Allah sambut Siapa tuan-tuan Yang Allah sambut itu siapa Manusia yang paling bawah Kedudukannya dalam syurga Maksudnya kalau yang lain usah Kalau yang lain lebih disambut oleh Allah Dia datang Disambut oleh Allah Lalu dia kata Ya Allah Boleh tak dekatkan aku dengan pohon itu? Pohon yang rendang tu tuan, tuan lama duduk dalam api Nampak pohon depan pintu syurga pun seronok dah Aku nak berteduh di bawah pohon rendang itu Dan aku nak minum daripada air segar yang mengalir Sungai yang mengalir di bawah pohon itu Allah. Wahai anak Adam kata Allah Adakah kamu boleh berjanji bahawa kamu takkan minta selain daripada tu Dia pun berjanji Ya Allah aku berjanji aku tak minta dah dia berjanji lalu Allah izinkan lelaki ni untuk berada di bawah pohon itu bernaung di bawah teduhan pokok tadi dan minum dengan air tadi dia pun pergi teduh minum bila sampai di disun dia tengok di depan ada pohon yang lebih besar oh silap dia kata manusia bila dia nampak pohon yang kedua dia kata Ya Allah boleh tak saya nak pergi ke pohon kedua yang lebih rendang itu bila dia minta kali kedua Allah pun tanya kepada dia Ya bena Adam wahai anak Adam wahai anak Adam alam tu alla bukankah baru sebentar tadi kamu janji tak mau minta yang lain dia panggil orang jahat orang salah Tunjuk kepala dia Salah tak? Salah Tapi dengan siapa dia minta? Allah. Rabbun Raffur Tuhan yang Maha Pengampun Lepas tu dia pergi yang kedua Sampai dia di pohon yang kedua Dia tengok depan pintu surga Pohon yang lebih besar Daripada pohon pertama dan pohon yang kedua seperti mana biasa perangai manusia yang tak pernah malu. Seperti mana biasa perangai manusia yang suka khianat janji dengan Allah. Tuan-tuan, waktu itu juga dia kata, Ya Allah, boleh tak nak pohon yang itu? Last dia kata. At-Tak kata, Ya bena Adam, abdi hamba aku. Bukankah sebentar tadi kamu berjanji untuk tidak minta yang lain? Tunduk dia. Tak, tak, tak cakap. Orang salah. Tak cakap. Tunduk dia. Allah Maha Menyayangi Yang inilah yang kita duk sebut setiap hari Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih, pengasih Penyayang Bila dia minta orang tak nak pergi kata, ha, pergi, Dia pun pergi Duduk depan pintu syurga Bila duduk depan pintu syurga Ada apa? Nampak dalam syurga Bila nampak dalam syurga Dia pun minta Dia kata Ya Allah boleh dah nak masuk dalam manusia subhanallah Allah izinkan dia masuk dalam lalu setiap orang bila dia masuk syurga kata Rasulullah dia tahu di mana rumahnya lebih daripada dia tahu rumahnya di atas muka bumi syurga kan luas istana kan banyak dalam syurga semua istana tak ada rumah dua tingkat Laki ni masuk dia pun pergi. Kata Nabi dia mendapati syurga telah pun penuh. Dan sebenarnya Allah sengaja bagi dia nampak macam penuh. Tentang, maksudnya apa tuan-tuan? Allah sedang bergurau dengan lelaki ni. Hadis sahih. Nabi sebut diperlihatkan di wajah di, di matanya diperlihatkan sengaja Allah tunjuk seolah-olah penuh. Dia pun keluar. Dia kata, Ya Allah, penuh. Lalu orang ta'ala kata, masih banyak. Masuk. Dia pun masuk. Kali kedua dia tengok rumah ni, istanah ni ada orang. Dia pun keluar. Lalu, Allah SWT sebut, Bila dia keluar, kali yang ketiga orang ta'ala tanya dengan dia, Adakah kamu ingat? Dulu, waktu kemewahan kamu hidup di dunia dulu, Ingat tak dulu Macam mana manusia mewah Cuba kamu ingat Dan bayangkan Kehidupan termewah Ketika kamu hidup dulu Siapa Dia pun bayang Allah pun sebut Kepada lelaki Yang paling bawah kedudukannya dalam syurga ni Aku berikan kepada kamu Sepuluh kali ganda bumi Dia dia pintas kalam Allah ketika itu dia kata atastahzi'u bi wa Wahai Allah, kenapa mempermain-mainkan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Apa duk perli-perli macam ni ni? Dia ingat Allah bergeli dia yang Allah bagi tu. Yang Allah bagi asharata adhafi fid dunya, 10 kali dunia kepada lelaki itu. Dia ingat Allah main-mainkan dia. Sampai dihentikan perkataan Allah dia kata kenapa pemainkan aku perli-perli aku wa anta alamin kamu tuhan segala alam Allah Taala pun sebut kepada dia inni ala ma qadir sesungguhnya apa yang aku sebut itu ialah itulah pemberian aku kepada kamu dan aku Allah aku memberikan apa yang aku nak kepada hamba-ku kata Rasulullah Itulah kedudukan lelaki yang paling akhir di dalam syurga Allah <Sigh> Meremang guys haru ya guys Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allah Ya Allah Ya Allah Kedudukan orang terakhir di syurga paling bawah lagi guys. Masuk surga paling bawah aja diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya lagi. Allahu akbar. Ya Allah ya Karim ya Allah ya Mujibasailin ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim Allah Allah Allah ya Allah Semoga kita termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita daripada kekufuran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, wa lillahi l'hamd. Langsung ingat betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk menjalankan semua apa yang diperintah dan menjauhi semua apa yang dilarang. Dari kisah ini, daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Ustaz tadi adalah gambaran orang yang biasa-biasa saja, orang yang istilahnya paling miskin di surga, derajatnya paling rendah. Paling terakhir masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Paling ya terakhir keluar dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sambut. Apalagi kita. Allahu Akbar. Apalagi kita yang senantiasa salat lima waktu berpuasa di bulan Ramadhan. Tapi jangan sampai kita tak kabur. Tapi jangan sampai kita sombong. Dan jangan sampai istilahnya ibadah kita ini sia-sia. Karena kita melakukan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa guys. Ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami. Ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurgamu. Ya Allah. Jadikanlah akhir kalam kami. Akhir kalimat di dalam ujung hayat kami. Bikawli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah Dan jadikanlah akhir hayat kami Khusnul Khatimah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke okay guys itu saja video kali ini Jazakumullah Ustaz Yang sudah mengingatkan Kami semua dan Allahu Akbar Rasulullah S.A.W menyebutkan tadi Rasulullah tahu wajahnya Dan tahu namanya Allahu Akbar Ya Allah, asli ini video paling apa ya guys ya membuat kita tuh, masya Allah membuat kita tuh apa ya Ingat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Menyambut orang yang paling terakhir keluar daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwasanya watak manusia setelah satu permintaan dikabulkan, ya kan? Minta lagi, minta lagi, Allah. Oke okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Share guys ke sosial media teman-teman sekalian kepada keluarga, ya grup WhatsApp dan lain sebagainya. Share pokoknya agar supaya banyak orang yang istilahnya tahu bagaimana istilahnya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang yang terakhir, orang yang terendah, orang yang termiskin ketika masuk surga di paling akhir ini. Allahu akbar, la haula wa la illa azim.